Uh, dari salah satu orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bedirer yang ingin memiliki senapan angin oke yuk langsung saja kita lanjut untuk mengulas satu persatu orderan senapan angin ini yang akan kita packing dan dikirim di hari ini juga tapi sebelum itu jangan lupa like share comment, and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erifel. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat Bedil. Nah untuk orderan yang pertama yaitu dari Ibu Kamalia dari Kabupaten Bungo Jambi. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada Senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediru untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini uh, sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Nah untuk popornya sendiri juga Memiliki corak yang tentunya sangat berbeda dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya Nah untuk popor senapan angin ini memiliki perpaduan warna hijau dan hitam ya sahabat bediler Oke untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini sudah mendapatkan spare part Kemudian ada mimis tester Peredam standar Tali sandang, nah di tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya sahabat bediler dan kemudian ada STKS yaitu surat tanda Kepemilikan senapan angin Nah pasti e, senapan angin ini Sudah dijamin aman ya sahabat berdealer Karena sudah mendapatkan surat izin Secara sah Oke lanjut untuk orderan yang kedua Yaitu dari Bapak Sugiman Kalimantan Utara Nah untuk orderannya sendiri Yaitu ada Senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 akan lipat di Hitam Plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat sangat bestseller banget di Jaya Air Rifle. Nah, oke okay, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan peredam standar, mimis tester, spare part, kemudian kemudian juga ada yang terdapat tulisan fusion ya sahabat berdiri dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS Yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke yuk lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Anggi Nah ini dari Sumatera Utara ya sahabat berdiri untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin Sub Subfusion 2565 Magnum hitam krom Nah jadi seperti ini ya Sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini menggunakan Sistem pompa Tangan ataupun sering disebut Dengan uklik Dan seperti biasa untuk bonus perlengkapan Ini sudah mendapatkan Peredam standar Mimis tester, spare part, tali sandang Dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda Kepemilikan senapan angin Oke yuk lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Amin Hatta dari Nusa Tenggara Timur Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DPP Fusion 1960 Dragon of Creme plus Manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini e, memiliki popor yang tentunya sangat berbeda dengan jenis senapan angin yang lainnya Karena e, dari popornya memiliki perpaduan warna krem dengan coklat Dan tentunya sangat menarik ya sahabat bediler Dan juga untuk bonus perlengkapan ini Dan juga untuk bonus perlengkapan senapan angin ini juga sudah mendapatkan peredam standar spare part, mimis tester terus kemudian ada tali sandang dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke yuk lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Adi Hambali Sulawesi Selatan. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion Mini 25. 40 plus manometer Nah untuk senapannya sangat mungil ya sahabat bediler Nah mungkin e, senapan angin ini sangat berbeda dengan jenis senapan angin yang lainnya Nah karena dengan modelnya yang sangat mungil ini mungkin e, senapan angin ini sangat mudah dibawa kemana-mana ya sahabat bediler dan seperti biasa untuk bonus perlengkapannya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya Yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, tali sandang Dan tentunya tidak lupa sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah pasti semua jenis-jenis senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler Karena sudah mendapatkan surat izin secara sah <tuh> Oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bedir di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah oke terima kasih ya sahabat bedir bagi yang sudah order pada hari ini semoga barangnya selamat sampai tujuan dan tentunya dijamin aman ya sahabat bediler karena dari kami sebelum melakukan packing ataupun pengiriman selalu kami cek terlebih dahulu dan juga kami uji coba terlebih Dahulu, nah, jadi sudah pasti kami jamin aman, ya sahabat Bediler. Oke, terima kasih, sahabat Bediler. Saya undur diri dulu, dan salam Bediler.